Ketika cahaya keemasan melintas, output maksimum Sulei, Nirvana Golden Body tampaknya benar-benar kehilangan semua efek. Di bawah cahaya keemasan halus, tubuh emas yang tampaknya kokoh dan kuat itu sama lemah dan lemahnya seperti tahu. Darah segar menyembur keluar dan memantulkan murid-murid Sulei, yang sekarang dipenuhi dengan rasa takut dan tidak percaya. Dia hanya tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong bisa mematahkan Nirvana Golden body dengan mudah. Setelah semua, tubuhnya telah mengalami penempaan delapan kesengsaraan nirvana. Namun, Lindong tidak peduli dengan mata penuh ketakutan Sulei, yang secara bertahap diisi dengan warna keabu-abuan. Dengan kepalan tangannya, cahaya keemasan kabur menghilang ke tengah telapak tangannya. Swoosh! Kehidupan dalam mata Sulei dengan cepat memudar. Sementara Yuan Power yang penuh semangat mengalir di sekujur tubuhnya benar-benar hancur. Segera! Tubuhnya mulai jatuh dari langit. Lindung menyaksikan mayat Sulei yang turun. Matanya berkedip saat dia bergerak maju dan meraihnya. Setelah itu, Devoring Force diam-diam meletus dari pusat telapak tangannya. Cici, di hadapan Devoring Force ini, untayan demi untayan cahaya kemasan lemah keluar dari mayat Sulei. Helaian cahaya kemasan ini dengan cepat menyembur ke tubuh Lindung melalui tengah telapak tangannya. Bang! Setelah untayan terakhir cahaya kemasan dimakan oleh Lindung, telapak tangannya menamparkan dada Sulei, langsung mendorongnya ke lautan pohon di bawah. Saat mayat itu tenggelam ke lautan pohon di bawah, penjahat terkenal dari blue Rock Grounds ini akhirnya dibunuh oleh Lindung di lokasi ini. Lindung menatap saat mayat itu menghilang ke lautan pohon, sebelum ia dengan lembut mengencangkan tinjunya. Secara umum. Setelah seorang ahli tahap Nirvana menjalani kesengsaraan Nirvana ke-7, seutas Yuan Spirit Qi akan lahir dalam kekuatan Yuan di tubuhnya. Meskipun sedikit Yuan Spirit Qi ini tidak cukup untuk membuat roh Yuan, itu masih akan memperkenalkan unsur ketidakpastian. Lindung secara alami ingin menyingkirkan masalah di masa depan. Itulah sebabnya dia langsung mengambil tindakan dan menggunakan Devouring Force untuk sepenuhnya melahap untayan Yuan Spirit Qi dalam tubuh Sulei. Di sisi lain, meskipun roda naga Yuan di dalam tubuh Lindong sangat kuat, itu dibentuk dari Yuan Spirit Qi. Karenanya, itu akan melemah setiap kali dia menggunakannya. Karena Lindong saat ini tidak dapat menghasilkan Yuan Spirit Qi di dalam tubuhnya, ia hanya bisa merampok dari yang lain. Satu jatuh, setelah menghabiskan Sulei, Lindong perlahan berbalik. Dia melanjutkan untuk menatap Yao Ling dan yang lainnya yang menatap dengan kaget pada mayat Sulei, sebelum dia menyeringai penuh dengan kebekuan ke arah mereka berdua. Kamu, benar-benar membunuh Sulei. Wajah Yao Ling berkedut dengan keras, sedikit keterkejutan di matanya ketika mereka secara bertahap berubah merah padam. Karena kecepatan Lindong, mereka berdua tidak menemukan roda emas yang menembus tenggorokan Sulei. Ekspresi Luoyi sekarang berubah sangat serius. Di atas semua itu ekspresi serius adalah sedikit kegelisahan. Kekuatannya setara dengan Sulei. Karena Lindong bisa membunuh Sulei. Ini menunjukkan bahwa Lindong akan dapat membunuhnya juga. Orang ini, wajah Luoyi bergetar. Ketika dia menatap pemuda itu, yang memiliki senyum di wajahnya yang muda. Dengan tangan seperti naga yang memegang pohon hitam raksasa. Dia diam-diam merasa ingin mundur. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia merasa gelisah di sekitar hatinya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Lindung tersenyum pada Yao Ling yang bermata merah saat dia berkata dengan santai. Dia bukan individu yang baik hati. Jika orang-orang ini tidak memprovokasi dia, dia tidak akan mengganggu mereka. Namun, karena hal-hal telah berkembang ke tahap seperti itu, dia tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkan kebajikan kepada mereka. Jika ada kesempatan, ia pasti akan memberikan pukulan mematikan. Ku, Setelah dia mendengar kata-kata lindung, kejahatan di mata Yao Ling semakin intensif saat dia menatap langsung ke arah lindung, mengambil napas dalam-dalam dari udara. Dia menenangkan dirinya sendiri, namun di bawah ketenangan itu, lindung bisa merasakan aura pembunuh tirani yang mirip dengan gunung berapi yang akan meletus. "Berat ini salahku karena meremehkanmu sejak awal, kalau tidak." Ini tidak akan terjadi. Suara Yao Ling sangat suram, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan dendam dan racun pahit. Mata lindung menyipit saat dia perlahan-lahan mengencangkan cengkeramannya pada pohon kuno hitam di tangannya, dan secara bertahap menjadi lebih waspada. Bahkan saat ini, dia bisa merasakan fluktuasi dari tubuh Yao Ling yang menyebabkan jantungnya bergetar. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang dengan ekspresi acuh tak acuh. Yao Ling perlahan berjalan ke depan. Di belakangnya, Luoyi menatap punggung Yao Ling ketika ekspresinya mulai berubah sedikit. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berhenti bergerak maju dan sebaliknya berbalik dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ekspresi pada anggota misa segel iblis lainnya berubah serius, dan mereka dengan cepat mundur jauh dari Yao Ling. Yao Ling tidak peduli dengan mereka yang mundur. Tatapannya yang tak tertandingi gelap dan terkunci ke Lindong. Seringai tanpa belas kasihan muncul di wajahnya ketika dia meletakkan kedua telapak tangannya. Sebelum dengan cepat membentuk segel aneh satu demi satu dengan kecepatan kilat. Berdengung. Mengikuti segel tangan Yao Ling. Kekuatan Yuan yang mengelilingi tubuhnya mulai melonjak. Fluktuasi mencekik dan mencekik secara bertahap menyebar dari Yao Ling. Lindong. Selanjutnya. Aku akan membiarkanmu mengalami seni bela diri elit dari gerbang Yuanku. Seringai kejam dari Yao Ling tumbuh lebih luas. Detik berikutnya, suara gemuruh yang tiba-tiba muncul dari mulutnya. Tubuh terkutuklah iblis Yuan. Ledakan, kekuatan Yuan yang kejam namun Agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Yao Ling begitu dia meraung. Mengikuti lonjakan Yuan Power, tubuh Yao Ling mulai mengembang. Semua otot di dalam tubuhnya menggeliat sementara nadinya seperti ular kecil saat memanjang di permukaan tubuhnya. Cici, suara menusuk mirip daging yang tercabik terdengar. Sementara ekspresi yang agak menyakitkan muncul di wajah Yao Ling. Namun, ini tidak dapat menutupi ekspresi kejamnya. Seolah-olah dia sudah bisa memvisualisasikan adegan di mana lindung sedang dicabik-cabik. Setelah perluasan tubuhnya, pola hitam mulai muncul di tubuh Yao Ling. Polanya tampak mirip dengan rune kuno dan tampak seolah-olah telah tumbuh keluar dari dagingnya. Jika dilihat dari jauh, mereka tampak sangat aneh dan misterius. Dalam rentang beberapa napas, tubuh Yao Ling telah berkembang menjadi dua kali ukuran aslinya. Membuatnya tampak seperti raksasa berukuran kecil. Tanda hitam menutupi tubuhnya. Dan ditambah dengan mata merah-merahnya. Itu membuat Yao Ling terlihat seperti orang barbar dari zaman kuno yang penuh dengan kekejaman dan kekejaman. Bang! Dengan wajah penuh dengan karakter seperti Rune, Yao Ling menembakkan senyum jahat pada Lindong sebelum dia dengan ganas mengambil langkah ke depan. Seketika, tubuhnya menghilang secara misterius. Kecepatannya sangat kontras dengan ukuran tubuhnya. Saat Yao Ling menghilang, murid-murid Lindong tiba-tiba berkontraksi. Detik berikutnya, dia dengan paksa memutar tubuhnya dan kekerasan menabrak ruang di belakangnya dengan pohon yuan abadi kuno dan lengan naganya. Bang, ruang retak sebagai kepalaan yang sepenuhnya tertutup simbol hitam dan langsung menghancurkan ruang dan membanting pohon hitam kuno. Sejumlah energi yang menakutkan dengan derasnya mengalir keluar dari dampak yang dihasilkan. Energi yang dihasilkan melanda dan menyapu Lindong, menyebabkannya terlempar ke belakang tangan yang dia pegang ke pohon Yuan abadi kuno mulai bergetar terus-menerus. Sementara itu, sisik naga di lengannya berkilau dengan lampu hijau saat mereka mencoba menghilangkan kekuatan yang menakutkan itu. Setelah melepaskan apa yang disebut, tubuh terkutuklah iblis Yuan. Terbukti bahwa kekuatan Yao Ling telah meningkat sekitar 30%. Kekuatannya yang dihasilkan bahkan menyebabkan lindung merasa takut. Segel Yuan terkutuklah. Setelah mengetuk Lindung dengan satu pukulan, seringai jahat di wajah Yao Ling semakin lebar. Membentuk teknik penyegelan misterius dengan tangannya. Itu mengambil bentuk jejak kepalan tangan, yang dia kirimkan peledakan ke depan. Swoosh! Sejumlah besar Yuan Power dengan panik berkumpul dan terwujud menjadi jejak kepalan hidup. Bersiul di langit. Turun ke Lindong. Berdengung. Ekspresi Lindung berubah sangat khusyuk saat dia menatap jejak tinju yang masuk yang berisi fluktuasi yang menakutkan. Cahaya abu-abu deras melolong keluar dari dahi lindung saat awan kelabu berkumpul bersama dan huang bis raksasa dipanggil sekali lagi. Berdesir, ekor raksasa dari bis huang dengan ganas mencambuk ke bawah. Membawa cahaya abu-abu mengerikan yang menghiasi langit. Sebelum dengan keras menghantam jejak tangan raksasa itu. Bang, under mengamuk menyapu keluar. Menyebabkan lindung mundur eksplosif. Dia mendarat di atas kepala. Bis Huang, dan perlahan-lahan duduk. Saat dia menggigit ujung jarinya, darah segar mulai mengalir keluar. Pada akhirnya, dia menekankan jari pendarahannya ke mata tertutup raksasa. Huang Bis. Karena kamu ingin keluar semua, aku akan menemanimu sampai akhir. Darah merah segar menyebar di mata raksasa seperti jaring. Pemandangan yang sangat misterius dan aneh. Lindung menatap Yao Ling yang tubuhnya saat ini diselimuti oleh undulasi yang kejam. Dalam kata-katanya yang lambat dan tidak tergesa-gesa, ada banyak keganasan. Segera, segel tangannya berubah. Spirit of the desolate bis pengorbanan darah, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.